Baiklah para sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan vitamin bahagia dan pastinya kabar spesial dari Lesti dan Rizky Billar. Di kabar pertama para sahabat ya kita awali dengan kabar yang sangat membanggakan sekali Alhamdulillah untuk voting nominasi Female Single of Dears Bunda Lesti sudah tembus di 10 juta vote Semangat ya otw ke 11 juta Untuk warga Konoha jangan patah semangat Terus, tentunya dukung voting bunda lesti di ajang ima Bismillah bisa membawa pulang piala penghargaan Indonesia Music Award 2022 dan untuk nominasi sosial media artist of the year bunda lesti kejuaraan mendapatkan 7 juta votes luar biasa, makin terbukti kekompakan dan kesalitan warga Konoha. Mudah-mudahan semakin semangat lagi untuk voting bunda lesti. Kemudian persahabat disimbang juga di unggahan visi Cianjur Satu jam yang lalu mengunggah video momen Bunda Leslie Papa Bilar Persahabatnya memberikan bantuan dan pastinya dukungan untuk warga Cianjur yang terdampak gempa di Cianjur Persahabatnya hari ini agenda Lesnar pun selalu bikin kita kagum dan bangga pastinya Kita simak kalimat caption yang dituliskan oleh akun visi Cianjur Lesti Kejora dan Rizky Bilar beserta Rudi Saling mendatangi posko pengungsi di wilayah Cianjur untuk memberikan bantuan. Tak hanya itu, keduanya juga nampak menyemangati para korban yang terdampak. Lesti juga mengungkap agar warga Cianjur tetap semangat dalam menghadapi cobaan. Ia dan Bilar berharap tak ada lagi bencana yang menimpa warga Cianjur. Amin. Masya Allah, luar biasa bersahabat. Kita lihat juga di kabar selanjutnya. Ini ada momen agenda Leslar, tersahabat ya, tentunya dengan masyarakat atau warga Cianjur luar biasa. Idola kesayangan kita tak lupa selalu berbagi persahabat. Inilah yang selalu bikin kita bangga dengan sosok Leslar, selalu humble, selalu ramah dengan siapapun. Mudah-mudahan ya, Leslar. Dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Amin Kita lihat juga bersahabat ya Momen agenda berikutnya Bunda Lesti Kejora Rizky Bilar dan Rudi Salim Tentunya bersahabat yang Melihat korban terdampak gempa Di Cianjur langsung di bersahabat ya Ada tentunya orang tua Masya Allah Leslar. Mudah-mudahan niat baik Dan Bantuannya itu bisa meringankan dan bisa membantu warga di Cianjur. Kita lihat juga persahabat ya agenda hari ini dari Leslar dan Rudy Salim disambut dengan hangat oleh Bupati Cianjur. Terima kasih kunjungan dan bantuannya untuk Cianjur tuh Les di kejuara Rudy Salim dan Rizky Pilar luar biasa. Attitude yang selalu diperlihatkan oleh Leslar. Bikin semakin kita kagum pasti dengan sosok Lesti dan Bilar Kita lihat juga persahabat ya Potret berikutnya Kebersamaan Leslar bersama warga Luar biasa Memberikan bantuan Dan kita lihat juga persahabat ya Bapak B, Bunda Lesti Rudi Salim memberikan sumbangan taman bermain darurat Untuk anak-anak persahabat luar biasa dan cidukan vitamin pun selalu kita dapatkan, ini vitamin Q ya persahabat ya, perhatikan tuh Leslar. Selalu bersama, selalu dirangkul, aduh Masya Allah. Ini mah kebahagiaan banget ya di depan ayah kejora pun, mereka selalu tampil romantis, ini keren banget persahabat. Komentar pun banyak sekali diberikan ya di postingan ini, di antaranya dari akun Instagram. Ria Heriana 00 mengatakan Masya Allah mereka selalu leslar Sehat-sehat orang baik Amin Masya Allah banget ya Banyak doa baik Banyak support dan dukungan yang diberikan Untuk idola kesayangan kita Dan selanjutnya bersahabat Disimak juga, ini ada momen yang tentunya membuat kita ngakak banget ya ketika pas les Leslar ini OTW Jakarta, persahabat ya. Ternyata Pak Bambi itu takut ketinggian ya, sampai memegang erat pahanya Bunda Lesti, persahabat ya. Bunda Lesti aja sampai bilang, mohon maaf, itu tangan kenceng banget megang. Aduh, Masya Allah banget ya Bunda Lesti, kejora aja bilang sampai begitu tuh. <laughs> Ada aja kelakuan Leslar yang selalumin kita ketawa bahagia, masya Allah. Pokoknya happy banget ya hari ini full vitamin, banjir vitamin. Mudah-mudahan berikutnya kita nggak kekeringan vitamin lagi ya setelah melihat Leslar kembali aktif, apalagi akun Instagramnya Papa Mi juga kembali aktif, masya Allah. Kita lihat juga persahabatia diunggah Marwa MC 2 jam yang lalu mengunggah fotoread Lesti, Rizky Billar dan Baby Diunggahannya di Papa Billar dan salah salpok juga kalimat yang diposting welcome back ahli jadi semalam pembukaan nih katanya itu Masya insyaallah banget ya adminnya meruah MC memang bikin ngakak dan solimi banget kepada papa pilar ini kebahagiaan dan pasti ini kocak banget kita lihat juga ya, kabar terbaru dari Indosier. Baru saja mengabarkan untuk acara dangdut Akademi 6 Asia itu akan kembali hadir di Indosiar Dan ada penambahan negara Persahabatnya Itu ada negara Turki Yang masuk persahabatnya Ini akan tentunya dihadirkan Di Indosiar segera Mudah-mudahan saja Bunda Lesti bisa ikut Andil di acara tersebut Dikabarkan kemarin, persahabatnya Bunda Lesti akan tampil kembali di Indosiar. Di program-program Indosiar berikutnya, doakan saja mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora bisa memberikan tentunya kebahagiaan lewat penampilannya di layar kaca. Kita selalu merindukan, selalu menunggu, dan pastinya selalu menantikan kehadiran Lesti di TV kembali. Kita masih menunggu cedukan terbaru hingga kabar baik berikutnya di malam ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Divo TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dan bahagia dari Leslar, tentunya. Ini dulu informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.